Oke, okay, what's up? Kembali lagi dengan Al Leomdaun di sini. Kali ini, Alemdown akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Revenge of Others. Kali ini kita memasuki episode yang ke-12. Episode yang ke-12 dimulai dari Jaebum yang pergi ke kandang kuda yang ternyata diikuti Sohyeon yang sebelumnya memang memasang pelacak di mobilnya. Jaebum yang ketahuan menyembunyikan ponsel Won Seok menolak untuk memberikan ponsel itu pada Sohyeon. Saat Sohyeon berusaha untuk mengambilnya, tiba-tiba saja Osung oh datang dan memukul kepala Sohyeon hingga dia pingsan. Osung oh ternyata mengetahui kalau Sohyeon mengikuti Jaebum, dan dia mengetahui bahwa Sohyeon bekerja sama dengan Chami untuk menjebak Jaebum. Namun Jaebum tidak mempercayainya, dan di sana diketahui bahwa ternyata bukan ponsel Won Seok saja yang dicuri oleh Jaebum. Karena ponsel Osung yang hilang juga ada di sana beserta foto Chanmi dan Sohyeon, Jae Bum sengaja mencuri ponsel Osung agar mengetahui rencananya sebelum dia melakukan langkah selanjutnya. Ternyata Osung sejak lama mengetahui kalau Jae punya kepribadian lain dalam dirinya yang akan muncul jika dia marah. Karena itulah Osung menanamkan pemikiran pada Jae kalau Won Seoklah yang mendorongnya. Sehingga Jae membunuh Won Seok. Dan itu semua demi menutupi fakta bahwa kalau dirinya lah yang mendorong Jae dan menjadi Kanon Seok sebagai kambing hitam. Jae Bum dan Osung pun mereka berdua terlibat berkelahian di sana. Soyeon pun sadar dari pingsannya, namun saat dia sadar di sana sudah tidak ada siapapun. Chanmi yang sedari tadi mengkhawatirkan karena Sohyeon tidak bisa dihubungi pun panik saat melihat Sohyeon pulang dengan dahi yang terluka. Chanmi terkejut saat diberitahu kalau Jaebum lah pembunuh kakaknya. Kemudian keesokan harinya Jaebum tidak masuk sekolah. Lalu Chanmi akan melaporkan tentang Jaebum yang merupakan pembunuh wonseok yang sebenarnya. Sohyeon yang tidak tahu orang yang sudah memukulnya berpikir kalau itu kaki tangan Jaebum. Di sisi lain mobil Jaebum ditemukan di tepi sungai dekat kandang kuda miliknya. Banyak petugas polisi yang mencari keberadaan Jaebum di sekitar sungai itu. Kemudian Chanmi dan Sohyon melaporkan kejadian semalam pada detektif Jin. Namun ternyata hal itu tidak bisa menjadi bukti untuk menangkap Jaibum. Mereka pun diberitahu kalau Jaibum dilaporkan hilang dan saat ini tim kepolisian sedang mencarinya. Sohyon pun diinterogasi karena dia orang yang terakhir yang bersama Jaebum. Soyon pun memberitahu detektif Jin tentang orang yang sudah memukulnya yang diduga komplotan Jaebum. Namun Soyeon tidak tahu pukul berapa kejadian itu terjadi. Dan karena itulah posisi Soyeon sekarang tidak diuntungkan karena bisa dianggap sebagai tersangka atas menghilangnya Jaebum. Chanmi dan Soyeon benar-benar marah dan kecewa pada Jaebum Karena selama ini dia selalu baik dan menolong mereka. Namun ternyata eh ternyata semua itu hanya demi menutupi kalau dialah pembunuh sebenarnya. Detektif menyelidiki lokasi kandang kuda dan menemukan noda darah namun belum diperiksa itu milik siapa. Dan mereka tidak percaya kalau Jaibum ada kaitannya dengan Wonseok. Lalu mereka menuju TKP menghilangnya Jaibum. Pintu mobilnya ditinggalkan dalam keadaan terbuka untuk mengelabui orang-orang agar berpikir kalau Jaibum benar-benar menghilang. Lalu detektif Hyun menyadari ada yang mencurigakan dengan video CCTV di taman latihan yang merekam Jaebum dan Osung. Oh Ternyata memang benar postur Jaebum di video itu terlihat sama dengan postur orang yang terekam di CCTV drone di bengkel itu. Dan mereka pun akan menganalisis gambar itu agar lebih jelas. Soyeon atau wanita berambut putih pun pergi ke pedesaan dekat laut dan bekerja sebagai pegawai toserba. Namun dia menyamarkan namanya sebagai Ajung. Kemudian Chan Mi menyiapkan pistolnya dengan diisi satu peluru, lalu pergi menemui Osung. Oh dia beralasan untuk meminta maaf karena sudah menuduhnya sebagai pembunuh Won Seok. Namun Osung oh menolaknya dan malah bertanya pada Chan Mi siapa pembunuh kakaknya. Padahal sebenarnya dia sendiri juga sudah tahu. Dan Osung oh pun akhirnya mengaku kalau memang dialah yang semalam memukul so Hyun di kandang kuda. Chan Mi membuat marah Osung oh dengan menuduhnya sebagai kaki tangan Jae karena menyembunyikan keberadaannya. Dan yang lebih mengejutkannya, ternyata Chan dengan cerdiknya merekam pembicaraan mereka tadi. Lalu rekaman itu dilaporkan kepada Detektif Jin sehingga Osung oh pun akan diselidiki atas menghilangnya Jae Bum. Soyeon meminta bantuan Jiyoon untuk memasang pelacak pada tas Osung oh agar mereka bisa mengetahui keberadaan Jae boom jika memang Osung oh terlibat. Osung oh menyangkal semua tuduhan saat dia diinterogasi. Sedangkan Chan Mi dan so Hyun berpikir kalau Osung pasti akan pergi ke tempat persembunyian Jae Bum karena marah dirinya ikut diselidiki dan percaya kalau Ji Yun akan membantu mereka. Jae Bum ternyata berada di kapal pribadinya dan dia membuang ponsel Ponselnya ke laut. Keesokan harinya Ji Yun berhasil memasang pelacak pada tas Osung. Sedangkan Ajung, Chan Mi dan so Hyun mengkhawatirkan wanita berambut putih yang tidak ada kabar. Wanita berambut putih pun akhirnya menerima panggilan video dari Ajung dan Chan Mi. Dan dia diberitahu juga tentang kabar menghilangnya Jaibum karena diduga membunuh Won Seok. Kemudian saat Soyeon beristirahat di dermaga, dia tidak sengaja melihat Jaibum yang masuk ke kapalnya. Di sisi lain, Sejin pun kembali ke Korea dan menemui Chan Mi. Karena dia merasa seperti pengecut yang kabur saat masalah Won Seok belum selesai. Chan Mi pun memberitahu kalau pelakunya adalah Jaibum. Dan tentu saja Sejin pun terkejut di sana, karena Jaebum terkenal baik. Dan akhirnya, Sejin pun mengaku kalau dia berpacaran dengan kakaknya, Wonseok. Dan saat mereka berciuman di Lab Science, Osung oh sengaja merekamnya dan menggunakan video itu sebagai ancaman untuk Won Seok. Kemudian dia mulai merundungnya dengan menyuruhnya melakukan hal-hal buruk dengan merundung siswa lain, sehingga banyak siswa yang membenci Won Seok dan Jae Bum yang selalu membela Won Seok. Maka dari itu Sejin tidak percaya kalau Jae yang membunuhnya. Mendengar hal itu membuat Chanmi semakin terobsesi untuk mencari alasan sebenarnya. Kemudian, gambar di sisi itu pun berhasil dianalisa, dan benar saja, sosok yang terekam itu adalah Jae Bum, sehingga mereka pun akan mengeluarkan surat perintah untuk menangkapnya. Chanmi pun hendak pergi ke suatu tempat, namun dia beralasan kepada So Hyun kalau akan pergi menemani Ajung. Dan keesokan harinya, Jae Bum yang baru kembali ke kapalnya terkejut saat melihat Chanmi ada di sana, kemudian menodongkan pistol kepada Jae Bum dan bertanya, "Apa alasan Jae Bum membunuh Won Seok?" Jae Bum pun akhirnya jujur kalau saat dia baru sadar dan keluar dari rumah sakit dia menemui Won Seok Yang saat itu sedang melakukan panggilan video dengan Chan Mi Lalu mendorongnya dengan kaki kirinya dan berkata untuk membalas perbuatan Won Seok yang sudah mendorongnya juga Lalu setelah mendorongnya keluar dari jendela Lalu setelah mendorongnya, Jae mematikan panggilan video itu Mendengar hal itu, Chan benar-benar marah karena itu berarti sejak awal dia sudah mengenal Chan Mi. Namun Jae menyangkal kalau dia tidak mengingat kejadian itu Karena hal itu dilakukan oleh sosok lain yang ada di dalam tubuhnya Dia juga baru mengetahuinya belakangan ini saat dia menelpon Chan Mi menggunakan ponsel Won Seok di taman itu Dan saat ponsel langsung berdering, dia langsung mematikannya lagi karena itulah, selama ini Chame mengira kalau Osunglah pelakunya, namun tetap saja itu pembunuhan, meskipun dilakukan oleh orang lain yang ada di dalam tubuhnya. Jaibum yang merasa frustasi pun meminta Chanmi untuk menyerahkan pistolnya, karena dia akan bunuh diri saja. Namun, tiba-tiba Jaibum merasa mual dan sosok lain yang ada di dalam dirinya pun muncul, dan langsung menyerang Chanmi hingga dia pingsan. Dan saat Chanmi sadar, Jaibum sudah menodongkan pistol itu padanya. Chanmi pun memanggil sosok itu dengan nama Jaejun, dan mencoba membujuknya agar membebaskan Jaibum, karena Jaibum bukanlah iblis sepertinya. Namun Jaijun mengatakan kalau dirinya dan Jaibum adalah satu... Dan dia menjadi iblis seperti itu karena ulah Jaebum sendiri. Jadi, saat itu Osung oh cemburu mengetahui kalau Jaebum memberikan tiket menonton pertandingan basket pada Sohyeon tanpa memikirkan perasaannya yang selama ini membantunya. Dan Osung oh pun pergi, kemudian dia menjatuhkan kertas barcode itu, lalu Jaebum merobeknya dan menyimpannya di saku jaketnya. Dan karena Sohyeon saat itu tidak bisa dihubungi untuk menonton basket, dia pun pergi ke rumahnya. Namun dia melihat Sohyeon pergi seperti akan menemui seseorang dan kemudian dia pun mengikutinya Dan saat itulah Jaebum mengetahui penyamaran Sohyeon Kemudian dia mengikutinya ke bengkel itu dan saat melihat Hyukgun diikat dia pun mencoba menolongnya Namun Hyukgun malah menuduh Jaebum pelaku yang sudah menyerangnya sehingga sosok jae pun muncul dan mencekik hyuk Gun hingga tewas dan hyuk Gun tidak sengaja menyentuh saku jaket jae dan membuat robekan kertas barcode itu jatuh dan saat pergi itulah Jae-Boom tertangkap kamera drone. Chan-Mi terus memujuk jae kalau Chan-Mi percaya jae adalah orang baik meskipun dia sudah membunuh kakaknya chan -mi meminta jae untuk meninggalkan tubuh jae karena dia merasa terobsesi dengan hal yang tidak bisa diubahnya karena dia sudah meninggal Dan yang bisa dia lakukan untuk saudaranya itu adalah dengan melepaskannya dan kemudian tiba-tiba saja sosok jae itu pun pergi Namun jae hendak menembak kepalanya sendiri Beruntung Chan Mi bisa menghentikannya dan Jae pun akhirnya berhasil ditangkap. Ternyata wanita berambut putih itu yang sudah memberitahu Chan Mi keberadaan Jae Kemudian dia berusaha untuk menghibur Chan Mi yang sedih. Dan merasa lega kalau kasus kakaknya sudah selesai. So Hyun pun menerima kabar itu dari Chan Mi. Lalu tiba-tiba Ji Hyun mengirimkan pesan meminta untuk bertemu di atap. Dan saat So Hyun tiba di atap. Ternyata Osunglah oh yang sudah mengirimkan pesan itu dan malah ji Hyun sambil mengancamnya dengan pisau. Dia marah karena mereka berdua sudah memasang alat pelacak padanya. Osung pun menyerang Sohyeon Namun Sohyeon berusaha melawannya Tapi Osung malah mendorongnya ke tepi pagar pembatas Sohyeon yang berusaha menahannya sambil menahan pisau tersebut Malah tidak sengaja mendorong Osung hingga terjatuh dari atap Jelas saja hal itu membuat siswa yang berkumpul menyaksikan Dan melihat Sohyeon yang sudah mendorongnya dari atas Osung pun dilarikan ke rumah sakit Dan Jiyeon berhasil dibebaskan Namun Sohyeon malah menghilang di sana Dan semua siswa kini membicarakan Sohyeon sebagai pelakunya namun, Sunha yang merasa berhutang budi pada Sohyeon pun mencoba membantunya dengan memberitahu para siswa kalau so Hyun lah sang pahlawan itu yang sudah membantunya menghukum Jong Kyung dan meminta mereka untuk melindungi Sohyeon. Dan kini, seluruh siswa pun akhirnya mengetahui semua kebenarannya karena sebuah rumor tersebar dengan cepat. Dan saat detektif Jin menyelidiki kasus itu pun, semua siswa yang diinterogasi secara kompak melindungi Sohyeon dengan berbohong tidak melihat Sohyeon yang sudah mendorong Osung oh dari atap. Begitupun dengan jihyun yang mengaku kalau Osung oh sudah mengancamnya dan Osung oh melompat sendiri dari sana. Dan penyelidikan itu pun selesai. Namun detektif Jin jelas menyadari keanehan itu, namun karena semua orang membenarkan kebohongan itu maka hal itu pun menjadi kebenaran baginya. Waktu pun berlalu, Chanmi dan semua teman-teman satu angkatannya pun melakukan foto kelulusan. Namun Sohyeon tidak melakukan foto kelulusan itu karena dia memutuskan untuk berhenti sekolah dan ingin lebih menikmati hidupnya. Saat Sohyeon hendak pergi dari sekolah, semua siswa malah bersorak memberikan semangat pada Sohyeon. Dan Sohyeon pun pergi meninggalkan sekolah dengan kebahagiaan yang menyertainya. Dan Chanmi juga sudah menunggunya di luar. Karena ternyata Chanmi akan masuk course, marinir, dan akhirnya mereka pun pergi bersama sambil bergandengan tangan dengan tersenyum bahagia. Oke itulah ya episode yang ke-12 ini. Episode yang ke-12 adalah episode yang terakhir untuk drama Repents of Others ya teman-teman. Bagaimana nih menurut kalian drama Repents of order ini? Oke itu saja untuk episode kali ini. Sampai jumpa di drama-drama selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.